Halo guys, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini saya akan membagikan tutorial Yaitu cara split screen di laptop atau pc Tapi sebelum lanjut kita ke atau ke tutorialnya Bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat ini dia cara split screen di pc atau laptop Nah sahabat untuk cara split screen di laptop atau PC caranya cukup mudah sekali guys. Nah di sini saya akan mencontohkannya melalui aplikasi Google Chrome ya guys ya. Kita buka terlebih dahulu aplikasi yang ingin di split screen. Sebagai contohnya di sini saya ingin men-split screen Google Chrome. Kita buka. Kemudian di sini kita tekan titik 3 yang ada di sebelah kanan atas ya guys ya. Kemudian di menu ini kamu tinggal pilih saja. Jendela baru kita tekan, kemudian di sini ada dua jendela, ya guys. Ya, kemudian untuk cara men-split screennya, kita tekan jendela yang satu, kita geser ke kiri sampai mentok, kita lepaskan, kemudian kita tekan tab barunya, ya guys. Ya, nah, maka secara otomatis split screen di laptop atau PC kamu sudah aktif, guys. Nah, caranya cukup mudah sekali, kan? Nah, bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official. Dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.